Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing reregetan Sampikol. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil atiya wal Wa ala alihi wa shabihin ajmain. apa. kabar para subscriber setia channel DSBP TV? Jumpa lagi bersama kami spiritual berkut putih. Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah bagi para Ndoro yang baru tahu channel ini. Jangan lupa untuk mensubscribe-nya dan menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya. Karena dengan mensubscribe channel ini, berarti Doro turut membangun channel ini dan membuatnya terus berkembang dalam melestarikan ilmu spiritual budaya Nusantara.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 pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang uah perkutut tangguh pajak berikut adalah pemaparan kami ciri-cirinya antara lain warna kaki dan bulunya belawuk sampai gen badan kelopak matanya beradaan tuah burung perkutut tangguh pajang tidak lepas dari sejarah kerajaan Pajang. dari tutur nular yang kami ketahui sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa selalu diwarnai dengan dendam dan pertumpahan darah sebagaimana ketika Hadi Wijaya lebih dikenal Joko Tingkir menyingkirkan pemimpin kerajaan Demak Aryo Penangsang lalu mendirikan kerajaan pajang pada tahun 1568 masehi. Sebelum berdiri sendiri menjadi kerajaan, Pajang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Wilayah Pajang dipimpin oleh adipati Joko Tingkir Joko Tingkir masih memiliki hubungan dengan Kerajaan Demak. Ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Namun, tibalah suatu ketika, Joko Tingkir menyerang Kerajaan Demak. Serangan tersebut mengusung misi balas rabu Ratu Kalinyamat yang bekerjasama dengan Bupati Pajang. Bupati Jepara tersebut ingin menyingkirkan Aryo Penangsang yang telah membunuh suami dan adik suaminya. Selain Aryo Penangsang Lengser, Joko Tingkir diangkat menjadi pemimpin Demak. Ia mendapat gelar Sultan Hadiwijaya, yakni gelar pengukuhan dari wilayah-wilayah yang berada di bawah Kerajaan Demak. Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajak. Selain kekuasaan, Hadiwia Jaya juga memindahkan seluruh benda pusaka Kerajaan Demak ke Pajang. Ia pun menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Parkutut Tangguh Pajang berasal dari sekitar Gunung Lawu sampai Gunung Merapi, Jawa Tengah. Gunung Lawu memiliki legenda yang tidak asing bagi pelaku spiritual Jawa Kisah berhapal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit yakni pada tahun 1400 Masehi Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijal V. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa Ternyata Raden Fatah melalui agama Islam. Ia membela dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersama dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan demak yang berpusat di gelagah wangi. Sekarang lebih dikenal alun-alun demak. Kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gunda. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya 5 bersemedi di dalam semedinya. Beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yaitu Kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan Kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan Kerajaan, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya. Kepala Dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit Masing-masing dari mereka adalah tiba, menggalak, dan wangsa menggalak. Karena mereka berdua tidak tega Melihat Prabu Brawijaya, berjalan sendirian. Mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya Naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Argo Dalem, Prabu Brawijaya berkata kepada dua pengikutnya setia, "Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang." hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. serta misteri gunung berapi di pulau Jawa sangat dipercaya oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung Merapi, gunung tersebut mengandung kekuatan tersendiri. Menurut mereka, beragam jenis makhluk halus tinggal di sekitar gunung Merapi tersebut. Pada masa Kerajaan Mataram, gunung Merapi dipercaya pernah membantu perang antara Kerajaan Mataram dan Pajang. Konon kabarnya, Kerajaan Mataram berhasil memperoleh kemenangan karena bantuan dari penguasa Gunung Merapi. Pada saat perang tersebut, Gunung Merapi meletus sehingga seluruh pasukan Pajang tewas ketika dan tak bersisa. Namun, akibat dari letusan itu, bangunan-bangunan Kerajaan Mataram juga ikut menjadi korban. Seperti contoh penemuan-penemuan candi di sekitar Yogyakarta yang banyak terkubur oleh material vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi. Selain itu, menurut sejarah perkembangan Merapi Gunung Merapi juga pernah membelah dan menenggelamkan Pulau Jawa Sehingga menimbulkan banyak korban Hal ini juga diperkuat oleh adanya penemuan-penemuan batu karang Yang biasanya ada di laut terdapat di sekitar Gunung Merapi Setelah lutusan terbesar Merapi yang konon pernah menenggelamkan Pulau Jawa Dan menjadikannya kerajaan Mataram berpindah Kisah Pulau Jawa merupakan satu dari lima pulau terbesar Indonesia. Konon pulau tersebut pada masa lampau terletak tidak rata atau miring. Oleh karena itu para dewa di Kayangan bermaksud untuk membuat pulau itu tidak miring. Dalam sebuah pertemuan mereka lalu memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah pulau Jawa sebagai penyeimbang maka setujilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dwi ba yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman Provinsi daerah Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten Provinsi Jawa Tengah sementara itu di daerah dimana gunung jamur Dwipa akan ditempatkan ada dua orang empu yang sedang membuat keris sakti mereka adalah empu rama dan empu pamanti yang mempunyai kesaktian yang tinggi oleh karena itu para dewa terlebih dahulu akan menasihati kedua empu itu supaya segera pindah ke tempat lain sehingga tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah tersebut raja para dewa petoro guru pun langsung mengutus petoro narada dan dewa penyarikan dan sejumlah pengawal dari hayangan untuk membujuk kedua empu itu sesampai di tempat itu utusan para dewa langsung menghampiri kedua empu itu yang sedang sibuk menempa sepatang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam betapa terkejutnya petara narada dan dewa penyarikan karena menyaksikan cara empu ramadhan empu di membuat keris kedua empu itu menempa batangan besi membara tanpa memakai palu dan landasan logam tetapi dengan tangan dan paha mereka kepalan tangan mereka seperti palu baja yang sangat keras setiap kali kepalanya tangan mereka pukulkan pada batang besi membara tersebut terlihat bersihkan cahaya yang memancar Maaf empu, kami utusan para dewa hendak berbicara dengan empu pertua. Kata dewa penyarikan Kedua empu itu langsung menghentikan pekerjaannya Lalu mempersilahkan kedua utusan para dewa itu untuk duduk Ada apa gerangan? Kukulun, ada yang bisa hamba bantu Kata empu ramah Kedatangan kami kemari Untuk menyampaikan permintaan para dewa pada empu kata parah narada Apakah permintaan itu? Kata Empu Pak Nadi penasaran. Semoga permintaan itu bisa kami penuhi. Betara Narada pun menjelaskan permintaan Pak Radewa pada kedua empu itu. Sesudah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya terdiam. Mereka merasa permintaan para dewa tersebut sangatlah berat. Maafkan hamba. Ulu. Lamba bukan bermaksud untuk menolak permintaan para dewa Tapi perlu pukulin tahu Bahwa membuat keresaknya tidak boleh dilakukan sembarangan Termasuk berpindah-pindah tempat Jawab empu Rama. Tapi empu Keadaan ini sudah amat mendesak Kalau empu berdua tidak segera pindah dari sini Loh jawa ini semakin lama akan bertambah mirip Jawab dewa penyarikan Benar kata Dewa Penyarikan Empu kami pun bersiap mencari tempat yang lebih baik untuk empu berdua Kata Empu Narada Walaupun sudah dijanjikan tempat yang lebih baik Kedua empu itu tetap tidak mau pindah dari tempat tersebut Maaf Bukulun Kami belum bisa memenuhi permintaan itu Kalau kami berpindah tempat pekerjaan ini belum selesai maka kerja yang sedang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan Lagipula masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menampatkan gunung jamur tuiba tersebut kata empu amadi Melihat keteguhan hati ketua empu itu Dewa Narada dan Dewa Panjaringan mulai kehilangan kesabaran Oleh karena mengemban amanat petara guru. Mereka terpaksa mengancam kedua empu itu supaya segera pindah dari tempat itu. Wai Rama dan Empu Pamadi. Jangan masa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini, kata Petara Narada. Kedua empu itu tidak takut dengan ancaman itu karena mereka merasa juga sedang menunaikan tugas yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya terjadilah di antara mereka. Kedua Ampu itu tetap tidak gentar, walaupun yang mereka hadapi ialah putusan para dewa. Dengan sekian yang dimiliki, mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat tersebut. Tak disangka pertarungan sengit pun tak terhindarkan, walaupun keroyokan oleh dua dewa dan pelat bertaranya. Kedua Ampu itu Berhasil memenangkan pertempuran itu Batara Narada Dan Dewa Penyaringan Yang kalah dalam pertempuran itu yang terbang ke kayangan Untuk melapor kepada Batara Guru Ampun Batara Guru Kami gagal membujuk kedua ampu tersebut Mereka sangat sakti Mantra guna Kata Batara Narada Mendengar laporan tersebut Batara Guru menjadi murka Dasar memang Keras kepala Kedua empu itu Mereka mesti diberi pelajaran Kata Tarokuru Dewa Bayu Menggegal Dewa Bayu bergegaslah Mengutiup gunung Jamarudin itu Kata Tarokuru Dengan satikannya Dewa Bayu langsung meniup gunung itu Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan jamur dibah sampai melayang-layang di angkasa lalu jatuh tepat di perapian kedua empu itu. Kedua empu yang ada di tempat itu pun ikut terpindih oleh Gumi Jamaru Dipa sampai tewas ketika. Menurut cerita, kedua empu itu kemudian menjadi penunggu gunung tersebut. Sedangkan perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya ialah sebuah perapian, maka para daerah mengganti nama gunung tersebut menjadi Gunung Rapi. Analoginya, masyarakat Indonesia khususnya Jawa dikenal sangat menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama sebagai contoh, ketika bertemu dengan orang lain, orang Jawa akan menentukan kepala sebagai penghormatan bagi orang lain Walaupun beberapa nilai yang terkandung dalam masyarakat Jawa sudah mulai jarang dilihat akibat dentuman besar arus modernisasi dan egoisme Namun, di antara nilai-nilai tersebut sebenarnya sifat universal dan masih dapat dijadikan pegangan hidup masa sekarang Salah satu nilai kearifan yang masih relevan untuk saat ini adalah nasihat yang terdapat di dalam Serat Papali Ki Ageng Solo. Serat Papali Ki Ageng Selo sendiri merupakan salah satu sastra Jawa yang ditulis oleh Kyai Ageng Selo atau Ki Ageng Ngadurrahman, tokoh spiritual sekaligus seluruh raja-raja Mataram Islam dan guru dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir pendiri kerajaan Pajang serta kakek dari penambahan Sinopati, pendiri kerajaan Mataram Islam dalam Serat Papalik Ki Agengselo terkandung beberapa ajaran hidup yang perlu diperhatikan oleh orang saat itu serta ini ditulis dengan menggunakan tembang tembangkeman macepat yang terdiri dari nasihat nasihat moral dalam bahasa Jawa di antara nasihat itu adab pentingnya selalu menjadi hati dan ingat Tuhan serta kehidupan setelah di dunia ini sebagaimana bunyi dan tembang serang kali Ki ageng selo pepaliku ajinin berkati selamat serta kuah rasan pepali iki mangkane ojo gawe angkuh ojo ladak dan ojo jahit ojo atis rokok dan ojo kelimut Lan ojo nguruk aleman, ojo landak, wong landak, pan klis mati, lan ojo ati new Poma siro ojo drenggi, dahwa marang ing sesama, sama den arah harjani, harjane wong aneng dunyo, dunyo tekani akhirat, akhirat ampeh lulus, lulus senyo mampu nikmat nendu dunya kang sugih puji puji terkesepa muja muja ikut neka kake kenikmatan nikmate badan niro yen siro temen satuhu satuhu terpo mujo yen siro mujo semedi pan makanib ujini rok, bana atina mangke vidunya lan kasanatan wafil akhir roti kasanat wakinah lan malihipun ngada banar pangeran hamba sayepti kawulonyuwun kamulyan indunya mulia selamini tumukkai ing akhirat kino capek sesama Selamat Teguh Rahayu Tebina Sikso Akhirat Pramilani dan podo laku Kang Becik Supadi Dadiyo Ngerakatake Dati Becik Ngom Becik Pasti Raharjo Ada banyak sekali mitos burung perkutut Sesuai dengan hal yang buatnya menjadi spesial Tetapi meskipun ada mitos Bahwa suatu keadaan perkutut Akan bahwa suatu dampak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 Rahayu sakung tumadi kali ing kepeto nerting sambikolo.